Ke pasar Madangkara, kalau kau takut datang sendiri, datanglah dengan seribu pasukanmu, Lasmini. <tuh> Ada apa? Kanjeng Temenggung, Lasmini menungguku. Lebih baik jangan pergi. Aku sudah mau menjadi selir Kanjeng Temenggung. Janganlah, layani Lasmini ini soal kehormatan. Sebaiknya kau tetap di sini. Kau seharusnya menjadi istriku Bukan menjadi istri orang lain Kenapa kau selalu saja menolakku Beginilah jadinya Oh, Lasmini oh. Kurang ajar Lasmini dari dulu hingga sekarang, kau masih saja tetap cantik. Kenapa kau selalu menolak cintaku? Mimpilah dalam kematianmu. Kau lupa like, Lasmini, cepat lakukan tugasmu. Aku akan menahan pendang ini. Lasmini, terima pendang ini. Utara, jangan mati. A aku, aku sebenarnya tertarik padamu. Aku bahagia mendengarnya, Lasmini. Utara! Sayang sekali. Dulu jalan suamimu aku bunuh. Sekarang, kekasihmu pun aku bunuh. Kasihan sekali kau, Lasmini. Jahanam kau, bayan!